Inilah hidup yang kekal, yaitu mereka yang mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.